Teman-teman yang sudah masuk di Zoom, mohon kameranya bisa nyala. Kalau tidak bisa, di satu device, apa input aja satu device lagi supaya bisa nyala kamera. Nanti soal akan saya nyalakan setelah selesai instruksi, ya. Jadi, silahkan. Kalau mau login dulu, siap-siap dulu ke Silahkan, usahakan nol stoknya, teman-teman. Jadi, kalau udah stoknya nol, nanti pas transaksi kan baru, terus jual juga baru. Ada 10 poin, kalau berhasil bikin stoknya nol. Son. kalau mau absen dulu di morning, boleh banget ya, teman-teman. Yang jangan ngisi assignmentnya karena nanti itu buat ngisi jawaban UTS, kan cuma bisa sekali ya. Absen, silahkan ya, teman-teman. Mari kita buka. Ujian kita hari ini dengan doa ya. Saya pimpin dalam agama Kristen, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul untuk UTS Mata Kuliah IRP. Biar kau menolong kami, kami bisa mengerjakan soal UTS-nya dengan baik. Koneksi internet kami juga lancar, agar kami bisa menyelesaikan dan mendapatkan hasil yang baik untuk uh, ujian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon penyataanmu Dan kami serahkan ujian ini hanya di nama Tuhan Yesus, Salia. Amin. Bagi yang sudah ada di meeting dan sudah bisa on cam, terima kasih. Soal akan saya buka setelah instruksi. Jadi saya duluan yang lihat dan sampaikan ke teman-teman. Baik, saya share screen dulu info soalnya. Sudah terlihat ya teman-teman. Nah, Silahkan ke topik 8. Briefing jam 1 sekarang. Terima kasih buat yang tidak terlambat. Terus ini soal ujiannya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, ada pdf, jadi itu soalnya. Dan untuk jawaban, yang pertama teman-teman wajib mengisi daftar hadir di morning ada di topik nol. Kemudian setelah itu, teman-teman tuliskan jawabannya dengan format nrp nama, username, jangan salah, lalu ada urutan nomor 1-8. Nah, nomor 1-8 ini adalah soal yang ada di PDF ini. Dan nomor 9 sama 10, itu kalau teman-teman berhasil membuat stoknya menjadi 0. Dan yang terakhir, kalau teman-teman berhasil membuat dokumennya secara lengkap. Jadi total poin 100, yang harus teman-teman jawab hanya yang nomor 1-8. Nomor 9 itu membuat stok jadi 0 nomor sepuluhnya itu adalah kalau teman-teman dari semua dokumen membuatnya secara lengkap. Seperti itu ya. Nah, ini soalnya. Jangan salah kode, jangan salah angka. Nah, triknya gimana? Triknya tulis di notepad dulu aja. Bikin format pakai notepad, nanti tinggal ke sini copy paste. Terus waktu pengumpulan di morning ini hanya sampai jam 3, teman-teman. Jadi jangan sampai lewat ya seperti itu ada lagi pertanyaan silahkan kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita oke teman-teman lihat ke kamera semua senyum ya semoga sukses ujiannya saya dokumentasikan ya baik 3 2 1